Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips dan solusi bagaimana cara mengatasi tidak bisa login di Cisco Packet Tracer oke okay, untuk lebih lanjutnya silakan ikuti tutorial berikut ini Langkah pertama silakan coba kita masukkan uh, email kita oke okay. Ini kita masukkan password yang sudah kita daftarkan. Ini dengan catatan sudah kita sudah mendaftar mendaftar ya, kita sudah buat akun. Selanjutnya kita pilih login. Oke. Okay, di sini akan muncul uh, account not found. Sorry, we can ini akan muncul seperti ini. bahwasanya pasanya kita sebenarnya sudah sudah mendaftar, akan tetapi akun kita tidak ditemukan. Jadi bagaimana solusinya? Sebenarnya ini secara garis besar kita perlu mendaftar sebagai bagian dari student of Netcard untuk bisa mengakses beberapa aplikasi uh, milik Cisco. Salah satunya seperti paket Tracer. Jadi kita disuruh untuk mendaftar terlebih terlebih dahulu. Bagaimana cara mendaftar? Mendaftarnya uh, langkah pertama silahkan dibuka browsernya balik browser kita buka browsernya kita uh, ketik di carian namanya uh, net, net card android no ya yeah, netcat no enter, tekan enter. selanjutnya di sini kita pilih yang ini, layer Key Concept with Introduction. Tuh. Kita klik yang ini. Oke, okay, kita scroll ke bawah. Kita pilih nama Sing Up to D. Kita pilih bahasanya bahasa Indonesia atau tergantung bahasa yang kita paham lah kita pilih bahasa Indonesia Maksudnya masih bahasa Inggris di sini yang ada cuma bahasa Inggris. Pilih bahasa Inggris Oke, di sini kita masukkan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya tadi. Kita persis-persis sama. Oke, kita masukkan nama-nama kita. Oke. Masukkan belakang kita terus kita pilih uh, di sini kita pilih Indonesia. Terus ini provinsinya kita pilih, ini sesuai dengan provinsi masing-masing. Tulan saya dari Riau, pilih Riau. Saya ini ada pertanyaan 11 tambah 6 17. Ini mungkin pertanyaan masing-masing nggak berbeda. Cuman ini harus kita jawab walaupun pertanyaannya mudah saja selanjutnya ini kita ceklis ceklis oke satu lagi ini kita ceklis selanjutnya kita pilih grid icon ini kita tunggu proses loadingnya nah ini e, prosesnya pendaftarannya e, selesai ini kita disuruh buka gmail kita coba kita cek email kita ini sudah dikirim terus kita aktifkan aktif ikon. Oke, okay, di sini kita kita isi jenis kelaminnya, laki misalnya. Terus uh, tanggal lahirnya misalnya oh uh, ini misalnya buat 4 Agus misalnya terus uh, disabilitas kita pilih no selanjutnya ini pengalaman kita bidang IT ini saya 5 tahun misalnya kalau sudah ini kita klik uh, complete profile oke okay, lanjut Oke, okay, ini sudah selesai kita mendaftarnya. Sekarang kita kembali ke uh, paket tracer uh, kita tadi, Cisco paket tracer kita. kita kembali ke sini, kita user login. Oke, okay, ini sudah, ini sudah bisa login. Oke, okay, uh, demikianlah tutorial pada. Kali ini e, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen e, Terlebih dan kurang, saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh